Baiklah persahabat untuk menemani santai siang kalian Saat ini Bang Mimin akan menyuguhkan kabar bahagia dari idola kesayangan kita Di kabar pertama persahabat ya Kita tentunya lihat juga informasi dari RCTI Menginformasikan jangan lupa dukung jagoan kita Bunda Lesti di ajang Indonesian Music Award 2022 Kategori sosial Media Artist of the year Dengan kode votingnya itu J3 persahabat ya yuk kamu bisa voting melalui aplikasi RCTI dan website Langit Musik Support, dukung, jangan kendor semangat kita Buktikan warga Konoha masih kompak dan solid Dukung karya-karya Lesti Kejora Kemudian juga perselabat ya perhatikan Diunggah nih di guysnya Bang Bobby Suarez 1 jam yang lalu Mengunggah postingan foto kebersamaan Papa B dengan keluarganya ini saat kolaborasi bersama orang Jepang Persahabat ya, Masya Allah Mudah-mudahan lancar Mudah-mudahan sukses apapun Projectnya Kita selalu mendoakan dan mendukungnya terbaik untuk idola kita Dan kita lihat juga persahabat ya berikutnya Bang Bobby Suarez mengukas sebuah kalimat Tonton aja jangan banyak kali tanya kalian Katanya tuh di Youtubenya Bang Bobby Suarez tuh Jangan banyak tanya Kalian tonton aja persahabatnya Support terus ya untuk keluarga Bilar juga Mudah-mudahan Silaturahmi akan kembali Terlihat antara Keluarga Bilar dan Keluarga Bunda Lesti kejora. Kita selalu menunggu kejutan Dan pastinya kabar yang Sangat membahagiakan Dari idola kesayangan kita Dan keluarga besar Dan berikutnya juga Persahabat ya perhatikan di sini ada postingan dari AAB di Mulyana Sofian, ada surprise semalam untuk Kak Rara ya, calon istri dari AAB ini. Masya Allah, banget ya, surprise yang sangat luar biasa, berhasil membuat Kak Rara tersenyum dan happy banget. Masya Allah, mudah-mudahan ya lancar untuk acaranya, dikabarkan untuk akad nikah dan acara pernikahan dimulai besok, persilah ya, kita doakan saja. Mudah-mudahan. Lancar dan sukses untuk acara pernikahan. Abeni muliana Sofia dengan Kak Rara, masya Allah, kita lihat juga persahabat ya. Ini uh, cidukan terbaru juga nih dari Abeni. Aduh, masya Allah banget ya, wajah calon pengantin berseri-seri banget ya. Masya Allah, Abeni udah nggak kerasa ya besok. Itu adalah acara pernikahannya Mudah-mudahan A.B. ini menjadi keluarga yang sakinah rohma Dan warga Konoha pun pastinya selalu menunggu Cidukan-cidukan vitamin Dari Lesti dan Bilar Tetap doakan Tetap dukung untuk keluarga besar lesler ya Selalu kompak untuk semuanya Dan mudah-mudahan kita juga semuanya diberikan kesehatan Amin Kita masih menunggu cidukan terbaru Hingga kabar baik berikutnya Jangan kemana-mana